Alright guys, balik lagi sama gue Raffi di channel Raffi Kabi yang pastinya Kali ini gue mau main game lagi ya Lanjutin game yang kemarin ya, itu apa? Jack Chain Master, pastilah Karena udah ada di thumbnail Udah lah, gak usah basa-basi lah ya Langsung aja kita meluncur ke gamenya Tapi sebelum itu jangan lupa dong Di like, comment, subscribe, dan di share ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang Dan jangan lupa di follow akun sosial media gue semuanya Ada di kolom deskripsi, selangsung aja kita lucky me lucky me lucky me kita mulai gamenya sudah aku tinggalin nela itulah gak penting juga anjing musuh koploom ini kejar gua, kalau berani lah I don't want to hurt any of you What did I ever do to you? <laughs> Cukup kalah sih Darah gue tinggal dikit lagi bajingan. Ceteng tuh dong Darah dulu darah Masuk ada darah satupun pun woi darah gue kemana woy? Ngeribet lagi jalanannya Gue butuh darah Coy Ya kepala naga butuh juga sih, cuma lebih butuh darah ya. Pan -an, anjing anjing. Goblok. Goblok. Kiki Dari ulang lagi jangan dong. Masa dari ulang sih. Dari situ lah masa dari ulang dari test terakhir, nah gitu dong. Wow so special. So special. Hmm, panjang. Wah, dia apa? Hmm, gitu Don't dong. ceburin aja udah ngapain oh, lagi Let's my Ngomong apa sih lo, ma atau Anjing darahnya nggak ada, cuk. Eh, shit, bro! Apa gunanya? Kota-kota kosong gitu, anjing. Yang beda. gak bisa-habis anjing gak bisa-habis anjing wah oh, anjing harus ngalahin semua ini dong grafik ya anjing-anjing kemana itu dia oh blok musuhnya ikutan nyebur juga lagi Kupikir itu tembok ya anjing-anjing ayolah Kemang, kemang, kemang, kemang. Hmm, nyaris bet anjing. Deg-dekan anjing. Eh, okay, kena. I want to be on your side. I don't want trouble. Mati kau. I give up. Oh, here we go again. Udah lo nyerah aja, mati. Lawan gue malu tuh, mati kan? Batu. Rest main tuaan. Right. Right. Nah kita caburin aja semua ya. Okay. eh hey, yang benar masih ada aja anjing Mama. Mama. batu bat tahunya mati lu lawan gua Come on bro, come Itu dong. Gua harus gimana? Laki mi lagi mi si laki mi dikejar kereta bajingan goblok. mati mati. Goblok. Elah, elah entar kita sampai situ doang laki mi laki mi laki mi eh eh gua anjing kenapa sih nyangkut di situ anjing ngebak anjing aneh banget dah ayo ayo, ayo. cepat cepat lama banget nih loadingnya anjing anjing anjing anjing anjing anjing ayo buruan buruan buruan buruan buruan lucky me lucky me lucky wkwkwk emosi banget anjing goblog where is life my jacket apa sih dia ngomong apa sih where is life my jacket Anjing gitu ternyata seru banget, anjing lawa-lawa ya. Makin aneh anjing, eh makin aneh anjing, makin aneh aneh anjing. Tantangannya nih level levelnya lah, anjing-anjing yang sosok anu. Jangan bacot, jangan bacot. Suruh-suruh lo berantem sama gua. Not my face, not my face. Jadinya kan, ayo sini, sini, sini, maju, maju, maju, maju, maju. nggak enggak ada apa apa ah, anjing sayut nah, ngapain anjing ya pernah tampolannya Oh harus lewat situ berarti kita nggak bisa lewat bawah semuanya eh, kemana sih anjing lah mati di sini nih begini-begini dong ntar nih tuh baru naik udah dikituin Ah. Mana caranya anjing, anjing. Emosi gue jadinya. Selompatannya enggak nyampe sih. Lu tuh Jackie Chan loh, anjing. selompat segitu doang enggak nyampe. tuh lah gimana caranya nih Oke, okay, segini aja dulu lah ya game. Gua mainin dari Jackie Chan Stone Master. Please don't let me Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, Biar teman-teman kalian tahu, dan channel gue berkembang. Jangan lupa juga di follow akun sosial media gue. Semuanya ada di kolom deskripsi. So, sampai ketemu di konten selanjutnya. Gua rafiesta cabut.